Baru Labuan Labuan dari Sampangan Kita jalan-jalan sama adik kita Jalan-jalan sama Kok jatuh Tidak Mana duduk boleh Sini duduk dah Ini kan naik ke sana. Ini ah. kan tempat motor Ayo ke sana nak nah duduk Sini saja, enggak boleh ke sana kok. Oh my God, besar teman-teman ah. Suar banget Kenapa ah. kita foto- foto di sini? Apa kita tak di sini sampah sampah apa itu namanya? Kempa... K... K... lagi enggak tahu. Hai, bumi ya. Kempa bumi yang main skateboard, tapi Miko mau jadi kayak itu ya? Ada garis kok. Oh, gini kok <skillers> yeah, Mobil. Miko mau main skateboard. cita-citanya jadi skateboard nah ada tuh nggak cita-citanya jadi skateboard yang dari sini banyak dia tuh deh oh. <laughs> saya nggak akan saya nggak kesini lagi kita takut soalnya orang nanti jatuh di nah, sini saya jalan Hari, hari capek, saya, saya mau duduk ke mana? Duduknya di mana sekarang juga? Weiande! Cepet dong! teman-teman, sampai kakiku beku. Kakiku sampai beku. Oh my God, ada kejar Mama, ada kejaran Tolong Jatuh Kan makanya jangan lari-lari Nah. Makanya jangan lari-lari cepet. udah capek. Yuk duduk yuk. Tuh udah di sana capek lari-lari. Aduh, capek. Sini kok. Kecapean kita sok Bujang uh, beli air ni, takinnya, pernah. Jangan duduk, wakekukuk, si templing mandur, jadi keringi kau. Duduk, capek. Nana nana nana nak, capek jadi saya. Duh. Kita duduk sampai nyantai-nyantai Melihat pemandangan Tapi jelas sih ya. Pemandangannya Duh, oh, lebih kenapa lagi Aku capek ya, sama adikku Eh hey, adik Apain adik Apain adik Ini pemandangannya Hmm yang kayak kolam renang ya ya saya pingin mau berenang sih tapi ini cuma sungai aja bootnya sekecil ini menjauh dan nona bom bandangan yang indah jadi kehebatan dari dewa dewa apa sih dewa-dewa ke ya kita masih jalan sana sudah selesai sudah selesai dah